Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? ha <laughs> <coughs> <mulye> Roro Jonggrang ketika hai, hai, Tetep hai, nggak hai, hai, dikirim hai, love Langsung suka Terlalu Tak takut masih tanam. Astagfirullah Jum. Oh. oh. Yeah, I, I. Krista goblok dua Siva pun bingung bagaimana cara melakukannya Tapi mudah-mudahan Dewa Krishna berpihak kepada kita Gerganti ini, dilakukan aku gerganti. saksikanlah pertandingan poling Hari ini Jumat tanggal kemes, semua minggu setau minggu dalam rangka panitia cut panitia cut and i dua okay. nama pertama yang ada di, di otak saya itu akan menjadi pacar saya ya. Awal hurufnya. Ter kita coba ya. Tapi eh, ya, eh, BANG!